Terima kasih, Kakaknya Lindong. Halo, halo, halo, kembali lagi di channel halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, disini saya akan halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, Oke, okay, lanjut ke presiden kedua, ya. Oke lanjut ke persediaan yang kedua <SILENCIO> Oke lanjut ke persediaan yang ketiga Oke okay, lanjut ke I kelima lalu, aku superboy, ini, ini, lalu, aku Oke okay, lanjut, eh, okay, lanjut ke persediaan yang ke 5 Eh ke 6 Oke lanjut ke persediaan yang ke Oke, lanjut ke episode yang ke-8. Oke, lanjut ke episode yang ke-9. Oke, lanjut ke versi yang ke-10. Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke sebelas di jadi Oke, lanjut ke presiden yang ke dua belas. Oke okay, lanjut ke episode yang ke-13 Ada rubah di hingga kerajaan Pikiran berubah ternyata sama aja Aduh kacau Oke okay, lanjut ke episode yang ke-14 Oke okay, lanjut ke versi yang kelima belas Oke okay, lanjut ke versi yang ke enam belas Oke lanjut ke setting ke-17. Oke lanjut ke setting ke-18. Oke okay, lanjut ke presiden ke-19. Oke okay, lanjut ke presiden ke-20.